Jampang mobilin dong, mobil, mobil pick up-nya DP-nya mulai 10 jutaan ya Bang Bibi? Iya, yeah, ada. Oke teman-teman, kita sudah ditemanin dengan pengelolanya dan juga sebagai marketing di Jampang Mobilindo ya bang ya. ya, ya. dengan abang saya bang. Bimbim -bim, pak. Bang Bimbim -bim, ya. Bim -bim. Bang Bimbim. -bim. Kebetulan kita ada di channelnya Derosa Auto yeah. ya yang akan memberikan informasi seputar stok kendaraan atau stok unit biasanya punya showroom-showroom teman-temannya Derosa Auto. Oh, nah, yeah. gitu Bang Mimim. -Bim. Jadi di sini saya dapat informasi Bang Bim, Bim ini pemain khusus spesial pickup, pickup pick up ya. Atau mobil uh, Losbak ya, ya Bang ya Iya jadi khusus mobil Losbak semuanya ada di sini ya? Insya Allah ada Insya Allah ya Kalau lagi ada stop ya Siap oke okay. uh -uh. Sekedar informasi teman-teman Di Jampang Mobilindo Mobil pick up nya DP nya mulai 10 jutaan ya Bang mimi ya, ya Ada uh, iya. Lokasi showroom nya ada di mana ya Bang Di Kampung Jampang Kampung Jampang ya uh, Jalan Maknur Jalan Maknur RT4 RW5 ah, RT4 RW5 teman-teman ya, Makanya iya. dinamakan Jampang Mobilindo. Mobilindo ya. ya. Biar hafal, biar hafal <laughs> ya. Sekaligus alamat. Siap. <laughs> Oke. Okay. Bang Bim, -Bim kalau boleh tahu nih nomor teleponnya boleh di-share sekalian Bang ini? Ya, boleh, boleh. Silakan. Nomor telepon hmm? 0896 ya. 3584 ya. 1232 siap mantep banget ya ini nomor telepon bang Bimim sendiri ya, ya saya sendiri, selaku pengelola ya, ya. ya siap bang kalau gitu oh iya bang uh, kalau boleh tahu keuntungannya beli di jampang mobil Indo nih khusus pickup ini apa nih bang ya kira-kira apa ya. kirinya masih hidup semuanya ya kan Gak bekas nabrak atau apa tidak kan bang, bang. Uh, jadi saya beli unit yang belum insiden. Belum insiden nah, ya. Kalau insiden saya nggak enggak beli. Iya, gitu. kalau insiden pengen beli, si nasabah ini puas. Siap. Pengen <laughs> si nasabahnya puas. merasa ya? lega ya. Iya, betul. Dengan keadaan mobilnya. siap gitu. Kalau untuk kir-kiran pajak biasanya hidup ya Bang terima customer, itu ya? Terima terima customer, customer ya. Itu terima hidup. Terima hidup. Customer terus terima hidup. Terima hidup ya kita yang ya? ini, kita Siap pokoknya ya, nggak biayain gitu abang Apain yang beresin lah semuanya ya, ya beresin, siap ya. kalau gitu oke okay, ya teman-teman pokoknya dijamin surat-surat juga aman ya bang ya aman aman ya siap. pokoknya semuanya baknya juga nggak Propos ya, ya aman, bang ya? ya dijamin pokoknya sudah lolos uh, inspeksi ya bang ya, ya? betul sekali oke okay. kalau gitu kita minta informasi stok dan dp-nya ya bang ya Silakan. harganya ya? ya kita mulai dari yang pertama nih bang nih ya. Ya. ini... ada... U-Carrie ya? 2019 2019 sudah non, AC belum bang? non, non AC non AC non ya? non AC non PS ya? non PS ya? ini, ini kalau jual cash iya 102 juta 1.02 teman teman tahun 2019 ya, ya? ya. A -a. kalau kredit ini dp nya 17 dp 17 juta ya, ya angsuran, angsuran ya? di 3.215.000 juta dua kali empat puluh bulan empat bulan dp berapa tadi 17 belas juta ya angsuran tiga ya 3,2 32 an yeah. sekian ya teman nah ini kilometernya berapa ya bang kalau boleh tahu kalau kilometer variasi ya Nah, yang ini dulu, Bang. Yang nih, mas. ini 89.000. Ini 89.000 ya. Masih hmm. rendah, teman-teman. Berarti jarang pakai nih. Ya, nah, ya. ini bekas angkut apa ya, Bang? antar antar minuman. Hmm. Oh, minuman ya. Cuman enggak enggak ini katanya Enggak banyak gak, ya. Enggak bukan bukan bekas toko-toko pasir apa-apa ya, gitu enggak gak ya. Gak. Cuma angkut minuman ya, Bang. Cuma minuman. Ya? Ya. Siap kalau gitu. Kira-kira sama pajaknya hidup, Bang? Hidup atas nama PT atau nama pribadi? Pribadi. Pribadi ya. ya. Nah ini pajak plat baru F ya. Bayar tuh. Bulan 5 pajak bulan lima. Berarti ya. kira kiranya juga mirip-mirip ya bang ya? ya. Bulan 5 juga ya. Ya. Kita lanjut lagi nih bang nih ke sebelahnya nih. Ini sama. Sama ya. Ya. Kembaran ya. Kembaran. Iya. 2019. 2019 juga. Ya. Ini sudah AC atau belum? Belum. Masih belum standar. AC juga. Masih standar Kebetulan ya. Kebetulan yang AC belum punya stok saya. Belum punya stok ya. <laughs> ya. <laughs> ya. ya. Nah, untuk kilometernya berapa nih bang? kalau ini terus 20an 120an teman-teman ya sama-sama ya, 2019 cuma beda warna beda Tapi kilometer non ya non-insiden ya. semua ya masih kaleng ya, ya. masih cakep iya ya. kira-kira hidup ya bang ya hidup pajak hidup pajak hidup plus Plat F, juga. F juga Bogor F kota, kota. Okay. nah harganya berapa tadi bang? 102 102 kalau kredit bang? Sama DP 17 DP 17 Angsurannya 3,215 32 40 juga 40,17 47 kali teman-teman yeah, yeah. Jadi yang punya di 17 juta Mau beli lost bug atau pick up Nah ini ada nih ada 2 unit nih Mau pilih putih yeah. apa silver, terserah ya Bang Iya yeah. <laughs> Nanti kontek yeah. langsung aja Siap ya Bang ya? Iya yeah. Nah ini dia nih yang DP 10 juta 10 juta teman-teman ya Oke, teman-teman kita ada yang DP 10 juta Itu yeah. EPP ya bang ya APB. EPV ini yang AC atau non-AC bang? Non-AC Non-AC juga Jadi ini EPV bakteriway kayaknya kargo ya bang ya? Ya, yeah, kargo Yang kargo, tipenya ya teman-teman ya Jadi yang baknya agak lebih lebar Nah, pajaknya bulan berapa nih bang? 10 Bulan 10, hidup ya bang? Hidup Kira-kira juga hidup ya hidup. bang? Siap. Siap Hidup semua teman-teman, kira-kiranya. Kilometernya bang? 75.000 75 ribu? Ini jarang dipakai tadi Jarang dipakai Nah ini bekas angkut apa nih Bang Mulus banget kayaknya nih Agen-agen ya. ah, sembako paling ya bien. gitu ah, Siap Ini tiap hari Siap Bang kalau gitu Oke ya Bang ya, ya. Ini dp sepuluh 10 juta teman-teman Angsurannya tiga juta 35 lima bulan 3 juta ya, ya. Selama 35 bulan ya. Kalau harga cash nya Bang Boleh infoin Bang 82 82 juta udah dapet Mobil pickup Tahun dua ribu lima belas, teman-teman. Epipipikup ya, okay. siap. Kalau gitu, oke, bang. Oke, okay. kita lanjut lagi ke sebelahnya nih, bang. Nah, ini banyak yang dicari nih buat yeah. biasanya orang-orang paket nih, bang. Iya yeah. kan, kurir-kurir ya, Mbak. Ya. ya Nah, ini ada Carry ya, Bang. Carry Futura, Carry Futura, teman-teman. Ya, Carry Futura tahun 2011 ribu ya. Kilometernya berapa, Bang? kilometer 140 140.000 carry box ya ini ya teman-teman ya yeah, ini boxnya box, box aluminium ya bang yeah, ya aluminium. box aluminium jadi uh, apa harganya berapa tadi bang ini harga 65 ah, 65 Dapat box nya sudah input ya, ya bang ya, ya tinggal oh, jalan tinggal jalan teman-teman ya kan kira-kira yeah. pajak hidup aman ya, ya bang terima hidup itu mah pokoknya ya, terima hidup ini kebetulan kan, plat Jakarta Barat Jakarta, ya, Jakarta Barat platnya itu ganjil ya, ya. nah, dari kalau teman-teman mau cari carry box aluminium tahun 2011, 2011. nanti telepon langsung ya. ke... bang ya. Mimim, <laughs> Siap kalau gitu bang mimim ya. Oke teman-teman kita lanjut lagi ke stok unit selanjutnya ada Carry lagi nih ya bang ya. Ya Futura. Futura tahun? 2016. 2016 ya tahun 2016 uh, kilometernya berapa ya bang? Kilometer ini 2016 <laughs> 190. 190 ribu teman-teman ya ini plat B Tangerang berarti Tangerang Selatan ya. ya iya, Kira-kira sama pajak hidup ya, Bang? Hidup. Hidup ya. Ini yang baknya oh 3 way ya, Bang? 3 way. Ya, ini baknya 3 way, jadi bisa buka samping ya. sama belakang, Ini temen -temen. kacanya udah power window. Kacanya sudah upgrade power, ya, window. power window. Ya, pokoknya terima beres siap pakai ya, Bang siap, ya. siap nah, pakai. Ini tadinya buat angkutan apa nih, Bang? Mebel. Mebel ya? ya. Oh ya, buat mebel ya. Nah, Maible. ini juga kaleng juga masih bagus, ya. teman-teman. Gak bekas asiden ya Bang ya? Gak, gak Nah ini masih bagus tuh ya. Masih cakep semuanya, lampu-lampu juga masih ya. bersih hmm. ya ini Harganya berapa ya Bang? 83 83 untuk Futura, Kiri Futura tahun 2016 16. Ya, Pajak, ya. Kir, hidup semua Hidup ya bang? semua Pokoknya terima beres, terima hidup Ada satu unit barang antik nih teman-teman ya. ya Yaitu Kijang Krista, Krista. ya Bang? Krista ah -ah, Tahun? 2002 2002 ya bang ya? ya? 2002, Kijang Krista. Ini bensin atau diesel bang? Bensin. Bensin teman-teman. Transmisi manual ya? Ini manual. Manual. manual. Uh, ini tahun 2002, pajak hidup ya bang? Hidup. Atas nama pribadi? Atau pribadi. PT? PT ya? Pribadi ya? Di pribadi. Oh pribadi. Ini pajaknya... F. Cianjur. F. Cianjur. Ya, plat F. Bogor. Ya. Cianjur ya. Kaki-kaki mm -hmm. semua aman ya bang? Aman. Bodi-bodi sih masih original semua original, nih? Original, cuma baret pemakaian aja Baret pemakaian aja tuh ya? Iya, baret pemakaian aja <laughs> Iya, baret baret pemakaian aja ya, pokoknya mau terima mulus juga bisa ya, ya bang bisa. ya? bisa Bisa, nanti tinggal dirapain ya. Siap Harganya di berapa bang? Ini di lima. 75 puluh 75, teman-teman, untuk Kijang Krista bensin ya. tahun 2002. 2002 Ya, pokoknya terima beres, pajak juga hidup Hidup Terima kinclong ya bang? Iya Siap Daripada pakai motor, mending pakai Kijang ya, Bang? Ya, <laughs> iya, kepanasan, warga ke bawah, Keluarga ke bawah, semoga <laughs> ya, Bang. Iya, jadi memang Campang Mobil Indo ini spesialis khusus jualannya pickup, pickup pick aja nih. Iya yeah. kan? Yeah. Jadi kalau ada teman-teman yang cari los bak, yeah. atau cari pickup, langsung telepon aja, Bang Bim Bim ya. Iya, yeah. yeah. siap, kalau gitu. Oke, okay. okay. terima kasih banyak, yeah. Bang Salah Bim Bim senang. ya, <laughs> uh, atas informasi stok. stok dan juga paket kredit harga cash pokoknya kalau ada yang nego nanti langsung ajak ngopi aja sini. Ya, Sambil ngopi kesini kemari <laughs> ya. Main-main ke Bogor ya, pokoknya. Main ke Bogor. Sambil ngopi. Ya. Yang dicari pickupnya ada bagus-bagus loh teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa ikutin terus channelnya Derosa Auto. Jangan lupa subscribe untuk dapetin informasi seputar stok showroom ya. Oke kalau gitu kita pamit. Apabila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, tetap di channelnya di Rusa Auto.